Selamat <tuk tangan> namo budoyo rahayu sagung dumadi kali singrepeto niring sambikolo jumpa lagi bersama kami spiritual Perkutut putih di channel the SPP TV channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk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 tentang ilmu spiritual dan budaya Sejak ratusan tahun lalu Masyarakat Jawa percaya akan adanya pesan alam Yang dikirimkan kepada manusia Melalui hewan-hewan yang dianggap sakral Salah satu hewan yang dipercaya sebagai pembawa pesan alam ini adalah burung perkutut. Burung perkutut ini merupakan salah satu burung yang memiliki anggungan yang dapat menyiratkan pesan, di mana kebudayaan Jawa sendiri mengajarkan tentang hubungan harmoni antara makrokosmos dan mikrokosmos. makrokosmos diterjemahkan sebagai jaga gede atau alam besar yang disebut sebagai alam semesta yang memiliki tatanan sendiri yang diatur oleh kekuatan-kekuatan supranatural sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa penguasa yang pada masa itu dipegang raja wajib menjaga hubungan-hubungan yang harmonis terhadap kekuatan-kekuatan supranatural agar tidak terjadi guncangan hebat di muka bumi salah satu pemahaman tentang keselarasan dengan jagat gede ini adalah dengan menggunakan burung perkutut lokal alam liar. Melalui pemahaman anggungan perkutut liar terdapat pesan alam yang tersirat untuk menyampaikan pesan tentang apa yang akan terjadi. Dari tutup nular kami ketahui, bahwasanya anggungan perkutut liar menyimpan pesan atau kabar dari alam gaib bagi si pemilik rumah. Ingat, ini perihal perkutut liar. Bukan perkutut peliharaan yang di dalam sangkar atau perkutut liar yang disangkarkan Kalau perkutut peliharaan dilihat dari waktu manggungnya Hal ini berbeda dengan perkutut liar yang ada di alam bebas Perkutut liar cenderung memiliki yoni yang sangat kuat ketimbang perkutut peliharaan itu dikatakan adanya keyakinan bahwa burung perkutut liar lebih berselaras dengan alam. Nama perkutut sendiri merupakan singkatan dari perkoro kang kudu ditut, yang artinya perihal yang harus diikuti atau dianut. Di sinilah nilai falsafah yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Berikut makna menurut spiritual Jawa berdasarkan anggungan perkutut liar hingga posisi hinggap dari tutur ular yang kami ketahui. 1. Burung perkutut manggung di sebelah selatan rumah, dan burung perkututnya itu jantan dan betina berbunyi terus-menerus dan agak lama. Itu memberikan pertanda bahwa yang memiliki rumah akan kedatangan tamu orang yang memiliki pangkat dan tujuan baik. Dua, burung perkutut manggung di pojok atap rumah. Artinya, pemilik rumah dan keluarganya akan mendapat kesusahan. Kesusahan ini berupa sakit yang berasal dari kesiku atau kualat. Agar terhindar dari penyakit ini, maka harus meminta ampunan kepada Tuhan yang maha esa serta melakukan hal yang baik-baik. Tiga, burung perkutut memutar rumah dan manggung tidak berhenti-henti Ini merupakan pertanda baik Dimana si pemilik rumah akan mendapatkan kekayaan tiba-tiba Kekayaan ini bisa berasal dari hibah ataupun dari pekerjaan Empat, burung perkutut bersuara keras dan terus-menerus di barat rumah. Artinya, pemilik rumah akan naik derajatnya atau pangkat dan status sosialnya meningkat. 5. Burung perkutut memanggung ngejar terus di utara rumah. Biasanya ini menjadi pertanda akan ada tamu yang datang dan akan memberikan nasihat yang baik-baik. Bisa jadi tamu ini adalah orang pintar ataupun sahabat. 6. Burung Perkodot yang terbang dari pojokan timur laut. Artinya... Ndoro akan menerima tamu. Tamu yang datang ini akan menanyakan masalah. 7. Burung berkedut yang terus manggung dengan keras dan berada di selatan rumah. Artinya ndoro akan ada tamu yang datang dan membawa rezeki. 8 sementara jika burung pertutut ini berada di timur rumah berbunyi terus-menerus maka artinya akan ada orang pintar yang bantu kesulitan Doro percaya atau tidak tentang hal tersebut semua kembali kepada masing-masing individu